Jumpa lagi bosku di channel aku Diki Wijaya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini Saya mau unboxing guys Buat dia ya, ulang tahun dari Bunda Yang langsung kiriman dari Lazada Dan saya tidak tahu isinya apa Nah ini yang dari saya Setelah yang minggu lalu Nah saya Farhan channelnya di Oke guys kita coba buka kira-kira apa ya isinya. bismillahirrahmanirrahim Nah, oh. nah kira-kira apa ya. Nah. Nah. Oh ada bungkusan lagi guys ini guys. Saya umum luar biasa, alhamdulillah. Arloji ini yang saya harapkan ini, Bunda tahu ternyata karena Arloji saya kebetulan lagi pecah, guys. Nah, ini dapat hadiah ulang tahun dari Bunda, Bapak Arloji. Nah, tapi, terima kasih Bunda, selamat ulang tahun di ini luar biasa. Oke, okay, guys coba kita pakai untuk besaran guys ya, karena tangan saya ini kecil guys. Jadi. Keren, satu per langsung guys, ya. Oh mantap, guys! Terserang sedikit. Keren, guys! Oke, guys, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan pada malam hari ini. Tapi ulang tahun dari istri. Sebelum meninggalkan video ini alangkah banyak teman-teman subscribe di sini guys. Channel aku makin berkembang karena tanpa kalian channel aku tidak dapat sampai berkembang sampai di sini. Oke saya akhiri. Selamat ulang tahun, Sampai jumpa, mantap. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna...